Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wa Amma Sahabat-sahabat bahasunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala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 hari-hari terakhir di bulan besar atau bulan Dzulhijah. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro atau bulan Muharram. Nah, bulan besar atau bulan Dzulhijah ini kalau dalam kalender atau penanggalan Hijriah, ini adalah bulan ke-12 atau bulan terakhir ya dalam penanggalan Hijriah. Nah itu berarti uh, bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan pertama. Jadi satu Suro itu berarti uh, tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Nah di sini akan mbah jelaskan sedikit mengenai uh, perbedaan ya uh, pandangan menurut orang Jawa ya sesuai dengan tradisi Jawa dan e, menurut pandangan Islam mengenai malam satu suro Nah dalam tradisi Jawa malam satu suro ini dianggap harian begitu sakral atau keramat sehingga banyak sekali orang Jawa zaman dulu ini melakukan uh, aktivitas atau ritual-ritual yang uh, berbau klenik ya uh, semacam ngomba keris atau benda-benda uh, pusaka lainnya karena mereka meyakini bahwa di malam satu suro itu dimensi alam gaib ini uh, menyatu ya menyatu dengan bumi. Dia gini, ya, bongso lelembutan, sejenis setan, demit, jin dan lain sebagainya. Ini banyak yang berkeliaran uh, di uh, alam dunia ini. Makanya banyak sekali, ya, orang Jawa yang uh, ngumpah keris uh, pakai bunga staman, Karena mereka meyakini bahwa, khotam penunggu benda-benda pusaka keris dan lain sebagainya ini waktunya berpesta waktunya makan gitu ya Nah itu kalau versi Jawa ya versi tradisi Jawa Bagaimana dengan eh, versi Islam menurut pandangan ajaran agama Islam bahwa malam satu suro ini dianggap sebagai Hari yang penuh kesucian dan kemuliaan. Kenapa? Karena bulan Suro ini, kalau dalam versi Islam, ya, termasuk Ashurul Huruf, satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan uh, dalam sebuah hadis bahwa di empat bulan, yaitu bulan suro atau bulan Muharram kemudian bulan Rejab atau Rojab lalu bulan Selah atau Dulkodah dan bulan Besar atau bulan Dul Hijah, ini disebut Ashwurul Hurum empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mana dalam tradisi Arab ya pada masa itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk saling membunuh atau berperang sekalipun dengan orang kafir Nah itu kalau versi islamnya kemudian di Jawa ini ada beberapa mitos pantangan setidaknya ada tiga yang perlu di sini mbak sampaikan yang pertama pada malam satu suro itu kita dilarang e, melakukan aktivitas di luar rumah, ya tekesi ora oleh metu songkoma. Kenapa ya karena tadi yang pertama dimensi alam gaib ini menyatu dengan e, alam, dengan bumi, banyak e, makhluk halus. Bongsol lelembutan, sejenis setan, demit, jin, fasik, dan lain sebagainya, ini berkeliaran di muka bumi ini. Kemudian, malam satu Suro ini bagi orang Jawa diyakini sebagai malam pestanya. para bongsol lelembutan tadi, sehingga ya dilarang beraktivitas keluar rumah kecuali untuk kepentingan beribadah atau berpikir, semacam menghadiri majelis-majelis pikir, majelis, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bagi orang Jawa, tidak diperkenankan, ya tegesi dilarang e, mengadakan, menggelar e, pesta hajatan apapun itu, baik itu hajatan nikah, Hitanan, pindah rumah memasuki rumah baru bangun rumah dan lain sebagainya eh, tidak diperbolehkan karena dianggap tidak baik ya diakini akan berdampak eh, menjadi siap atau hari yang apes bagi yang bersangkutan berdampak negatif ya terhadap keberuntungan eh, bagi yang melakukannya itu yang kedua dan yang ketiga, atau yang terakhir, ya, pada malam satu Suro, kita dianjurkan, ya, disarankan untuk topo misu, ya, legacy poso misu. Artinya, diharapkan kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang yang kotor, perkataan-perkataan ya, yang. Tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Nah, itulah e, ketiga e, mitos pantangan yang diyakini oleh orang-orang Jawa sejak zaman dulu, sehingga e, orang Jawa zaman dulu itu memakai malam satu Suro ini untuk laku batin, ya, tegese lampa batin, dan e, prihatin. Kita tidak dianjurkan untuk uh, melakukan pesta, sukaria, hajatan, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, ya, kita diharapkan untuk uh, memperbanyak eling lanwas wodok, ya, berprihatin. Nah, terakhir, ya, sebetulnya esensi atau tujuan dari dilakukannya. Berbagai macam jenis aktivitas, maupun ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan seputar uh, malam satu Suro, ini sama. Tujuannya sama, esensinya sama. Yang pertama yaitu dalam rangka bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak. Mengagungkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, semua itu dilakukan demi memohon keselamatan, dijauhkan dari balak dan musibah, sehingga kita dianjurkan memperbanyak beribadah, memperbanyak berzikir, atau berdoa, ya demi keselamatan dan ketentraman jiwa di tahun mendatang dan selanjutnya nah itu saja yang bisa Mba sampaikan ya dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua amin ya robbana nabi dan kurang lebih nyambang mohon maaf akhir kalam wallahualillah bukti lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh